Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ibu menjelaskan tentang PIP. Seperti yang sudah materi kalian terima kemarin, minggu yang lalu. Nah di sini ibu mencoba untuk menjelaskan lewat soal yang kemarin kalian terima itu kan hanya berupa penjelasan teori saja. Ibu akan mengulas sedikit tentang PIP ya. PIP itu singkatannya adalah Break Even Point atau bisa lebih dikenal dengan titik impas yaitu suatu titik di mana perusahaan itu tidak memperoleh rugi dan juga tidak memperoleh laba yaitu namanya impas ya. Masuk pada soal ya. Di sini ada soal di mana perusahaan Sinar Terang yang bergerak di pembuatan oven. Data dari perusahaan tersebut ya. Biaya tetap perusahaan PT Transinatra sebesar 60 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya 30.000. Sedikit Ibu jelaskan mengenai biaya tetap. Biaya tetap di sini maksudnya adalah di mana perusahaan itu ketika mengeluarkan pengeluaran biaya itu tidak mempengaruhi volume produksi perusahaan. Ibu contohkan di sini misalkan blender, ya. Ya tetap memang biasanya berupa alat-alat mesin ya yang mempunyai masa jangka waktunya lebih dari satu tahun blender meskipun kalian itu memproduksi 100 unit 200 unit nilai uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli blender tersebut sesuai dengan harga pasar seperti misalkan ada beberapa Merak blender harganya Rp 250000 ya. Jadi, berapapun kalian mau memproduksi, tetap harga blendernya ya segitu. Itu namanya biaya tetap. Sedangkan B variable, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan itu mempengaruhi volume produksinya. Perusahaan bisa dicontohkan di sini adalah biaya bahan baku. Ketika kalian membuat donat, misalkan kalian membuat donat satu kilo tepung, mungkin. Hasil donatnya kalau kecil-kecil jadi 40 donat, kalau besar-besar jadi 20 donat. Nah, biaya yang dikeluarkan e, untuk bahan baku berupa tepung 1 kilo, dengan kalian ketika menambah volume produksinya menjadi 2 kali lipat, berarti biaya bahan baku tepung terigunya harus kalian tambah menjadi 2 kilo. Nilainya kan akan beda, 1 kilo tepung dengan 2 kilo tepung nominal yang dikeluarkan perusahaan, biaya yang dikeluarkan perusahaan itu akan berbeda dan itu mempengaruhi volume produksi. Tuh ya sudah jelas untuk bedanya. Untuk pengertian biaya tetap sama, biaya variabel. Nah, kembali ke soal. Di sini biaya tetapnya diketahui 60 juta, biaya variabel per unit 30.000. Kemudian harga jual per unit 60.000. Rumus dari BEP adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit ingat lo ya per unit jadi ketika nanti ada soal yang diketahuinya tidak per unit berarti kalian harus membaginya dengan e, total produksi dari perusahaan tersebut. Kebetulan ini soalnya sudah diketahui per unit sehingga hasilnya 60 juta dibagi 60.000 harga jualnya dikurangi 30.000 biaya variabelnya menjadi 30.000 bawahnya ya 60 juta dibagi 30.000 jadi 2.000 per unit. Di sini maksudnya ketika perusahaan itu memproduksi 2.000 per unit dan sudah terjual sebanyak 2.000 2 per unit perusahaan masih belum memperoleh laba maupun rugi Nah ketika yang ke unit yang 2001 dan seterusnya pada saat titik tersebutlah perusahaan baru memperoleh laba kalau kurang dari 2000 berarti perusahaan jatuhnya rugi ya ini rumus untuk menghitung BP unit untuk mengetahui BP rupiahnya gimana? Ya tinggal Kalian mengetahui atau mengkalikan dengan harga jual per unit tadi 60.000 ya jadi 2.000 dikalikan 60.000 ketemu 120 juta rupiah jadi biaya yang pada biaya yang dikeluarkan perusahaan sebesar 120 juta itu perusahaan belum laba ya seperti itu lanjut pada soal kedua di sini ada PT ABC dia memproduksi atau mempunyai usaha berupa kebutuhan alat perkakas ya seperti martil, ya jumlah produksi perusahaan 100.000 unit martil, jadi yang sudah diproduksi perusahaan 100.000 unit per martil, martil. Sedangkan harga jual diperkirakan 5.000 per unit total biaya tetap 150 juta, sedangkan total biaya variabel. 250 juta dengan rincian masing-masing biaya tetap di sini fixed cost-nya rinciannya ada overhead pabrik ada biaya distribusi biaya administrasi yang mana totalnya 150 juta sedangkan rincian variable cost-nya biaya bahan 70 juta biaya tenaga kerja 85 juta kemudian biaya overhead pabrik 20 juta Biaya distribusi 45 juta, biaya administrasi 30 juta, yang mana totalnya 250 juta. Di sini soalnya variable cost diketahuinya total. Makanya di sini kita harus menghitung dulu variable costnya per unit dengan membagi jumlah total produksi perusahaan yang tadi ya sebesar 100, 100 ribu unit ya. Penyelesaian seperti ini, tadi total penjualan 100 unit ini total total produksinya, dikalikan harga jualnya 5.000, total penjualannya 500.000, sedangkan biaya tetapnya sudah diketahui ya, 150 juta, ini hanya sekedar mengetahui biaya tetap per unit, tapi untuk menghitung BIP, biaya tetapnya total, bukan per unit ya, kemudian biaya variabelnya, ya di sini yang Ibu tadi bilang. B. variabelnya kita harus mencari per unitnya dulu. Tadi totalnya B. variabel 250.000, kemudian total produksi perusahaan 100.000 dibagi. Per unitnya ketemunya B. variabelnya 2.500 per unit ya, sehingga bisa dicari BIP unitnya. Biaya tetapnya ribu. dibagi harga jual per unit 5.000 dikurangi 2.500 ya. Ketemu 60.000 unit nah pada titik 6000 inilah perusahaan belum memperoleh laba ya baru titik impas ya sedangkan ketika ingin mencari BIP dalam rupiahnya sekali lagi tinggal dikalikan harga jual per unit tadi ketemu 300 juta ya di sini kesimpulannya maka ketika perusahaan itu mencapai omset 300 juta itu baru BIP belum memperoleh laba dan Alhamdulillah juga tidak rugi. Demikian penjelasan dari ibu. E, nanti bisa kalian ulang-ulang lagi video ini supaya kalian lebih paham. Kalau masih belum paham silakan bisa menghubungi ibu langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.